serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan vitamin-vitamin seger nih dari idola kesayangan kita baiklah bersahabat, setelah dimana kalian berada untuk kabar terbaru di sore hari ini bangunin memberikan vitamin bahagia penyemangat warga konoha pastinya bersahabat kita lihat di terbaru dari bunda lesti di laman akun Instagram pribadinya Bunda Lesti Kejora Ini mengunggah foto cute persahabat ya Pastinya foto cute baby L Aduh, Masya Allah banget ya si embun. <laughs> semakin hari semakin menggemaskan Luar biasa Bunda Lesti Kejora ini juga menuskan sebuah kalimat Al-Fatih kata Bunda Lesti Al-Fatih Bilar ya <laughs> Luar biasa persahabat Kita doakan ya untuk baby L Semoga menjadi anak pintar Anak yang tentunya menjadi kebanggaan kedua orang tua di postingan Bunda Lesti. Ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Ada komentar dari Lesti Bilar. mengatakan, "Masya Allah, kasep bagus banget matanya. Masya Allah, banget ya." Ada juga komentar lain diberikan dari akun di Instagram. Syahrul Gunawan, ofisial, "Wow, mengatakan juga nih di kolom komentar, Dede Hoyong, ngais katanya tuh mau gendong." katanya ya, Masya Allah. Luar biasa, saking menggemaskannya BBL, banyak orang pengen banget ya gendong BBL, mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia pastinya. Kita mesti menunggu kejutan lain dan judukan vitamin terbaru berikutnya di sore hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya.